Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 162 pada Bahasa Indonesia kelas 4 baik kita akan jawab saja langsung namun sebelum kita jawab kita akan baca dulu arahan atau permintaan dari soal-soal yang ada di halaman 147 ini Perhatikan kata-kata yang disorot kuning di dalam teks nenek moyang kita. Nah, kalian diminta untuk melihat atau memperhatikan kata yang diblok warna kuning atau yang ditandai dengan warna kuning pada teks cerita nenek moyang kita. Berdasarkan pemahaman kalian, perkirakan arti kata-kata tersebut. Nah, tugas yang pertama kalian lakukan adalah akan memperkirakan arti dari kata-kata tersebut, nanti guru kalian akan mengarahkan. Kemudian yang kedua, nanti kalian diminta untuk menuliskan di buku kalian dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini. Nah, kalian akan diminta untuk membuat tugas tersebut dengan cara membentuk tabel seperti ini. Yang pertama ada kata, kemudian perkiraan artinya serta arti sebenarnya. Baik, kita akan langsung saja jawab untuk mempersingkat waktu. Nah, sekarang kita akan saja jawab di uh, cerita nenek moyang, ya. Di cerita tentang nenek moyang kita itu, ada delapan kata yang diberikan warna kuning. Coba kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, kita akan uh, mencari arti dan memperkirakan arti kata dari delapan kata tersebut. Nah, kata yang pertama disebut di sana adalah buyut, artinya ibu nenek dan kakek, ibu dari nenek, leluhur orang dulu, nenek moyang yang diluhurkan, car darah campuran, orang yang memiliki garis keturunan dari suku yang berbeda, seseorang yang memiliki orang tua dengan dua latar belakang yang berbeda, merantau, Pergi ke daerah lain dan menetap di daerah tersebut Berlayar, mencari penghidupan di sepanjang rantau dari suatu sungai ke sungai lain dan sebagainya Pendatang, orang baru, orang yang datang dari tempat lain untuk menetap di suatu tempat Migrasi, perpindahan penduduk perpindahan penduduk dari satu tempat negara dan sebagainya ke tempat negara dan sebagainya lain untuk menetap Purba, zaman dahulu, dahulu tentang zaman yang ribuan atau jutaan tahun yang lalu Nenek moyang, orang dulu, orang dulu yang menurutkan kita leluhur.